Selamat berjumpa kembali saudara rekan-rekan operator sekolah dimanapun Anda berada Kali ini kami akan memberikan sebuah tutorial baru Bagaimana mengatasi gagal verifikasi akun Dapodik Akun admin Dapodik Karena email yang tidak aktif Banyak teman-teman yang mengalami hal ini Gagal verifikasi Karena emailnya sudah tidak aktif lagi atau dalam kata lain emailnya sudah tidak dapat diakses lagi. Nah teman-teman kali ini kami akan memberikan tips mudahnya bagi rekan-rekan yang mengalami masalah ini. Saya sudah mencoba membuktikannya dan benar-benar terbukti berhasil. Kita akses alamat verifikasi akun operator sekolah yaitu di sp .data .data ID. sekarang kita langsung aja ke tkp-nya kita klik di sini nah, kita tekan tombol login dengan menggunakan sso seperti yang ditunjuk oleh mouse pada layar saya di sini ketika kita diminta memasukkan username dan password silahkan masukkan username dan password dapurik yang lama email yang biasa digunakan untuk dapurik terdahulu walaupun email tersebut dalam saat ini sedang tidak aktif nah, kita gunakan, saya contoh gunakan username dapurik saya yang lama oke ini saya tidak usah sensor biar teman teman lihat nanti betul apa tidak supaya kita transparan ya tutorialnya ini jadi di sini kita gunakan email yang lama dan password yang lama lalu kita klik masuk nah seperti ini ketika baru login pertama kali kita diminta untuk verifikasi akun coba kita lihat di sini menggunakan Email yang lama, teman-teman boleh lihat nih, sudah diminta verifikasi akun dengan menggunakan email yang lama. Sementara ketika saya tekan nanti tombol verifikasi akun ini, server Dapodik akan mengirimkan kode verifikasi ke alamat email yang ada di layar ini. Yang menjadi masalah, email ini sudah tidak aktif lagi, sudah tidak bisa lagi saya akses. Karena passwordnya sudah lupa, ya. Lalu, bagaimana? Apakah saya akan membiarkan ini tidak bisa dibuka akun sekolah saya? Ternyata ada cara, dan sudah saya buktikan berhasil untuk memverifikasi akunnya. Ini sudah saya buktikan ke salah satu sekolah yang saya handle. Dapodiknya sekarang kita coba, ya. Bagaimana caranya adalah dengan cara seperti ini. Ini kita tutup, kita tutup, kita tekan tombol close yang di pojok kanan. Teman-teman lihat ada tombol close di pojok kanan ini. Ini kita tutup ini nanti. Oke, teman-teman bisa lihat. Oke, ini saya close. Nah, setelah saya close kita bisa masuk di akun dapodik SD ini seperti yang kalian lihat di layar ini ini menggorat saya akan mengubah email tersebut dengan email yang aktif kemudian saya tekan menu akun yang ini yang kalau bapak ibu lihat di layar ini ada menu akun saya rekan di sini lalu di jenis akun ini saya ubah ini teman-teman lihat di jenis akun ini saya ubah admin kemudian saya klik tampilkan nah, di bawah sini akan muncul akun dapurik uh, yang lama coba teman lihat ini di sini emailnya masih email yang lama, yang tidak aktif itu. Dan sini uh, verifikasi akunnya belum. oleh bapak, ibu lihat, ini verifikasi akunnya belum. Dan statusnya aktif. Namun saya tidak bisa memverifikasi ini karena saya lupa passwordnya ini. Saya tidak tahu lagi passwordnya ini karena ini adalah dari operator terdahulu dia pun sudah lupa pasoknya maka solusinya saya akan mengganti saya akan mengganti dengan email baru klik yang ikon pensil untuk mengubah teman-teman lihat yang ikon pensil ini kita ubah kita klik di sini oke lalu di sini kita kita hapus hapus dan masukkan email baru yang benar-benar aktif. Di sini saya sudah punya email baru yang benar-benar aktif, yang ini. Inilah email baru yang benar-benar aktif, yang ini. Oke, saya copy dari sini. Ini kan saya copy. Lalu saya masuk di, masuk di sini. Saya pastikan di sini. Oke, sudah saya paste teman-teman boleh lihat bahwa emailnya yang tadinya menggunakan Yahoo sekarang saya sudah menggunakan Gmail. Oke? Okay. Setelah saya copy di ini, di sini, di sini saya harus masukkan password dapurik yang lama, ya teman-teman ingat, jangan diubah passwordnya, teman-teman ingat gunakan password yang lama banyak teman-teman yang gagal verifikasi ke arena dia mengubah email sekaligus mengubah password maka sulit terdeteksi sulit terkoneksi ke dapuriknya maka supaya berhasil adalah gunakan password dapurik yang lama ya bukan password emailnya yang digunakan tapi password dapurik yang lama password dapurik versi 2020 oke okay? ingat ya oke okay, saya gunakan passwordnya ini akan saya sensor ya karena ini bersifat rahasia ini akan saya sensor setelah kita isi username dan password kita tekan tombol update yang ini Kita lihat ada tombol update kita tekan tombol update yang ini setelah kita tekan ini kita tunggu tunggu seperti ini lalu dia menutup. Dia menutup, lalu kita lihat di sini. Kita lihat dia sudah berubah. Namun kalau kita perhatikan bahwa akun ini belum terverifikasi. Bapak Ibu boleh dicek di layar saya, ini sudah saya zoom in saya perbesar oh, verifikasi akun tertulis belum jadi tadi sudah kita melakukan penggantian email namun belum terverifikasi langkah berikutnya yang akan kita lakukan adalah kita harus melakukan verifikasi akun caranya kita harus keluar dulu dari laman ini kita tekan tombol log Lockout yang ada di pojok kanan nah setelah kita tekan tombol Lockout, kita akan kembali nanti ke halaman login nah, lihat seperti yang kalian lihat di layar ini kita kembali ke halaman login depodi kita lakukan login ulang sini kita tunggu sampai kembali memuat halaman autentifikasi kita username dan password ini memang kadang cepat kadang lama tergantung daripada uh, kelancaran akses ke servernya ada dapodic dan juga tergantung daripada kelancaran daripada akses internet yang kita miliki nah kita tunggu sebentar sampai muncul menu halaman loginnya nah di sini sudah muncul halaman autentifikasi pengguna manajemen sekolah pada kolom username ini silahkan gunakan username yang baru yang kita buat tadi jangan lagi menggunakan email yang lama tapi gunakanlah Email yang baru, nah, untuk memastikan langsung saja, saya copy dari email aktif yang ada di layar ini. Langsung saya paste di halaman uh, login, kemudian passwordnya gunakan password lama Dapodik kita. Selanjutnya, kita tekan tombol masuk, kita tunggu sampai autentifikasi berhasil. Nah, ini langsung karena kebetulan. Ringan, saya sedang bersahabat sehingga dia langsung bisa login. Kadang-kala ada juga saatnya ini agak sulit. Kadang bisa, kadang sulit. Begitulah, seperti teman-teman lihat, ketika login ulang, dia langsung muncul juga menunya, minta verifikasi akun karena memang akun ini belum terverifikasi tapi email aktifnya sudah berubah dengan email baru sudah menggunakan Gmail yang sebelumnya menggunakan Yahoo nah, selanjutnya kita langsung tekan tombol verifikasi akun seperti yang tampil di layar kita tekan langsung tombol verifikasi akun yang ini ini kita tekan tombol ini Teman-teman, lihat buka email. Email kita sudah menerima pesan baru dari Dapodik. Kendiput yang berisi kode verifikasi seperti teman-teman lihat, ini adalah email baru yang dikirim setelah saya menekan tombol verifikasi. Yang ini, verifikasi pengguna Dapodik. Nah, kita buka langsung. Setelah kita buka, kita akan menerima kode verifikasinya di sini. Akan saya sensor karena ini bersifat rahasia. Lalu tinggal kita copy, kita copy dan pasang di sini. Sudah terpaste, lalu tekan tombol lanjutkan yang ini. Kan tombol lanjutkan. Oke, kita tekan. inilah hasilnya karena sudah selesai verifikasi akun kita cek akun adminnya apakah sudah terverifikasi nah ketika kita cek bahwa akun tersebut sudah terverifikasi bapak ibu silahkan cek di layar saya sudah saya zoom in perbesar Akun sudah terverifikasi Dan menggunakan username yang baru Demikianlah cara Memverifikasi akun Sekaligus Mengganti email yang tidak aktif Menjadi aktif Langsung dilakukan oleh operator sekolah itu sendiri Tidak perlu kita repot-repot ke dinas pendidikan langkah berikutnya setelah perubahan akun ini berhasil dan sudah terverifikasi langkah berikutnya adalah bapak ibu operator sekolah silahkan install ulang aplikasi dapodiknya dan registrasi ulang menggunakan username yang baru karena itu kami sarankan apabila dapodiknya sudah sempat dikerjakan sebagian usahakan sampai bisa melakukan sinkronisasi supaya pekerjaannya tidak sia-sia apabila memang belum dikerjakan sama sekali hanya masih sebatas instalasi dan registrasi silahkan lakukan install ulang dan registrasi ulang dapodiknya menggunakan akun yang baru. Semoga tutorial ini bermanfaat buat teman-teman operator sekolah yang mengalami kendala saat verifikasi akun akibat email yang tidak aktif. Saya sudah membuktikannya silahkan kalau ada pertanyaan sampaikan di kolom komentar.